Sekarang mainan Happy Meal anda Karena jika anda lambat Anda tidak dapat Bye bye Hai guys Assalamualaikum Okey, Kembali kita lagi dengan Happy Meal Maddy Aku dah bosan dah sebenarnya nak makan ni Tapi sebab nak kumpulkan Mainan tu cukup 4 minggu okay, Kita ada lagi 1 minggu guys <laughs> Dah tak lalu dah nak makan Maddy ni Happy Meal Okay. Untuk minggu ni dia ada uh, drive-thru order microphone dan juga orange juice dispenser. Ada dua. Kali ni aku seorang je. Budak tu tengah tidur. Huhu. Lagi pun dia tak elok lah nak makan benda ni sadu kan. Ha. Macam biasalah. Korang kena tengok aku makan dulu baru aku akan unboxing mainan ni. Okay. Jom makan dulu tanpa membuang masa. Maralah kita makan. Bismillah. Hari ni aku ada nugget Dan juga chicken burger Aku dah tak tahu nak makan apa Ada bubur aku tak suka Kalau bubur nasi Memang taklah aku nak makan Dia ada bagi masam manis Dan juga sos barbecue I ambil barbecue lah Buka dulu siap-siap So korang tengok aku makan Mana aku akan makan makanlah. Chicken burger Ini lah palik aku takkan order Kalau pergi ke Medi Haha. Makan naga dulu Bismillahirrahmanirrahim Tadi baca dulu Kena This is my burger. My burger. Okay, haa. Nampak burger saya. Special. Bismillahirrahmanirrahim. Hmm. Jadi kita unboxing. Okay. Yang pertama aku akan unboxing yang Ratu Order Microphone. This one. Okay, ini dia punya microphone. Ada logo Medi Microphone dia, macam ni. Ini. Jadi dia punya Stiker dia lah untuk lekatkan Macam ni items So like this Okay macam ni Macam ni lepas tu belakang Belakang? Belakang macam belakang? Ini untuk keraskan je kot Kot eh? Eh? Eh? Macam mana ni belakang? Belakang ni tak ada apa ha. ni tak apa? Hello, hello, Ha, ha, ada suara mikrofon Okay, nak order apa? Macamnya, korang cakap dari belakang sini, Ha, saya nak uh, Two pieces ayam goreng make this spicy Saya nak alakat Saya nak drumstick and thai Tak nak dada, tak nak rib, tak nak kill Okay, macam tu Ha, Dengarlah lah ada Adalah functionnya Sedikit Okay Let me settle satu orange juice dispenser ni. Kan? Patut ada air dia ke, air. Kita yang dah air lemak keculah. Ni dia orange juice dispenser. Bau ke macam bau orange Ha menipu. Okey. Kita buka kat sini. Mana nak buka? Kak patah belakangkan ada swissnya kan ada swiss aku tak jumpa orang tua eh, nak main ke tajdu for swiss no swiss tak nak buka ya lah ni aku buka ni put air di sini letak air put water here okay lepas tu kita boleh dispense dia macam mana nak dispense dia kata air aku oh, takkan dia lambat meki okay, kita ambil air kejap eh sabar aku sabar dah oh, oi tapi airnya besar sangat nak letak nanti tumpah Hmm, ni ada tempah. Pun pa apa dia dah masuk, aku tak tekan lagi dia dah masuk dalam. Nampak. Tekan je ni. Jangan terlalu banyak. Tapi kalau masuk minum macam noh. Jadilah buat paso-paso. Lepas tu buang air ni macam mana? Dia boleh bukak ke ni? Tak boleh buka. Banggilah begitu. luat tak? Keluar tak? Begitulah guys Ada apa lagi belum? Aku rasa Delivery box tu, surprise delivery box Dengan happy meal Burger, ada burger dalam tu Maksudnya memang burger korang main Macam tu si ada pengepit Rasanya lah, aku tak lah. Okay, tu sahaja video aku untuk kali ini. Apa pun, ter terima kasih pada yang sudah sedih menonton. Jangan lupa untuk tekan butang like dan juga subscribe pada yang belum subscribe lagi. Tekan sekali butang lonceng tu supaya korang dapat notification video-video terbaru pada channel aku. Pergi dapatkan sekarang guys. Dapatkan sekarang mainan Happy Meal anda. Karena jika anda lambat, anda tidak dapat. Bye-bye.